Salam jumpa dengan akun online. Kita akan melihat struktur perkiraannya di sini. Kita kelompokkan menjadi, misalkan dalam satu perusahaan itu ada tiga kategori barang yang dijual, seperti disebut sebagai distributor. Ini barang Ford, baru indofood dan mayoran Otomatis dari ketiga ini akan membentuk penjualan dan pendukung seperti ini. Otomatis juga akan berdampak pada HPP masing-masing. Oke, kita akan melihat sedianya. Terus dan barang dan jasa ini inputnya sudah mendukung dengan barcode, barcode. Ini barcode mana nanti dalam setiap inputan penjualan itu selalu menggunakan barcode ya ini Jadi ini ada ring ringnya yang harus ditata di sini minimum stok ada saldo yang di input kemudian gambar-gambarnya kalau ada ini permata Nah seperti ini gambarnya ya, untuk untuk informasi biar tidak ada kesalahan Oke okay. itu kita akan pembelian pembelian ini masing-masing -masing bisa dilalui menggunakan sistem pesanan dulu yang nanti akan berlanjut menjadi penerimaan barang ini kata katanya. -kata. Berarti ini sudah difaktur semua. Kalau yang pesanan pembelian nih sebagian dan belum selesai dikirim dan ya. Tapi ini dari pesanan ini akan menuju ke penerimaan barang, kemudian akan menuju ke Faktor penjualan ini jadi satu satu data awal tadi ini. ini yang sudah lunas mana di BPN total pembayaran sama total piutang yang masih terdampak. Nah terakhir itu kita ada pembayarannya retur atau nanti ada penerimaan penjualan atau pembayarannya gitu. ini ini masuk ke bank bank dan uang itu ya setelah itu kita ada yang namanya laporan seperti ini laporan-laporan seperti ini misalkan kita akan penjualan rincian penjualan berbarang tuh nanti bisa ya. utang ini faktor yang belum lunas dan semua kemudian histori ke utang ini juga ada power cast yang ada semua utang juga sama yang belum lunas ini, ini yang belum lunas ini. Kemudian kalau dilihat dari barang-barang jasa ini ada stok juga beli ada jual lengkap semuanya dan didukung dengan aplikasi mobile untuk pembuatan faktur di dalam pasar atau atau untuk kanvaset pemesanan saja contoh-contoh cetakan seperti ini daspor-daspor yang sudah dilihat tadi untuk dipantau setiap saat Vielen ja.